Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa وَمَن يُضْلِلْ فَلَهُ هَادِيَاهُ أَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا Wa'alaikum مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ wa'aalala إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ wa'aalala يَا wa'aalala الَّذِينَ wa'aalala wa'aalala wa'aalala wa'aalala wa'aalala wa'aalala wa'aalala wa'aalala wa'aalala لَكُمْ wa'aalala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الحديث كلام الله تَعَالَى وخير الهدى هدى نبينا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمْ Wa kulla dulalatin finnar wa nar Ma'asyiral ikhwa wal akhawat muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an Kembali kita manjatkan puji syukur semata kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar dan curahan kasih sayangnya sehingga Allah Subhanahu Wataala kembali mempertemukan kita di dalam suasana penghambaan yang mulia, yaitu penghambaan tala boleh mempelajari agama Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan dari beberapa kiat-kiat dan nasihat untuk para penuntut ilmu terakhir kita melangkah di poin ke sebelas ada ingat poin terakhir pada Afi? Dan terakhir, yang ke-11, seorang penuntut ilmu hendaklah memanfaatkan waktu dan kesempatannya, terutama di masa mudanya. Sekarang kita masuk ke poin ke-12. Memiliki perhatian terhadap ilmu syariat agar tetap terjaga. memiliki perhatian terhadap ilmu syariat agar tetap terjaga. Setelah poin-poin sebelumnya, kita memaparkan tentang keutamaan menuntut ilmu, mempelajarinya, bermajelis duduk menimba ilmu kepada para ulama, bersungguh-sungguh di atasnya, bersabar, sampai kemudian menempuh perjalanan maka diantara perkara yang penting yang lainnya adalah yaitu bagaimana dia berusaha menjaga ilmu yang telah dia miliki dan ini perlu perhatian perhatian yang besar bagi seorang penuntut ilmu agar ilmunya tetap terjaga ya, ilmunya tetap Bersama dirinya, nah. dan penjagaan ilmu agama di dalam ilmu syariat dikenal di kalangan istilah para ulama Ahlul Hadith dengan dua istilah: pertama, "doktul kitab" dan "doktus sadar" yang pertama buktul kitab dia memberikan perhatian dalam memperbaiki kitab catatan-catatan ilmunya agar kitab ilmu yang telah tercatatkan itu itu benar penulisannya tepat penukilannya terambil dari lisan mulut para ulama' sehingga dia harus menjaga kitab-kitab ilmu yang telah dia miliki ilmunya telah tertuang di dalam kitab-kitab catatan-catatan dan dia perlu membobet dia perlu menjaganya menelitinya meroja'ah mengulang kemudian mengoreksi dengan catatan sesama penuntut ilmu yang lain saling saling mengoreksi catatan-catatan ilmu di antara sesama penuntut ilmu. Ini diistilahkan dengan dhabtul kitab, kitabnya dia perhatikan untuk terjaganya ilmu tersebut. Yang kedua dikenal dengan istilah baptus sadar. Penjagaan ilmu itu dia jaga di dalam dada dia jaga dalam dirinya, dalam hatinya ini lebih lebih bisa dikatakan lebih sulit karena ini membutuhkan kesungguhan tersendiri dia harus menghafalkan ilmu dari dirinya di luar kepala terhafalkan di dalam dadanya sehingga kapan saja, di mana saja, dia perlu dengan ilmu tersebut tersalurkan. Dia mengingat. Tanpa harus melihat kepada kitab. Karena telah terjaga di mana? Di dadanya. Di dalam hatinya. Naam. Baik. Dan para ulama menempuh dua hal itu. Mereka menggabungkan. Dalam penjagaan ilmu syariat, mereka menggabungkan antara dobtul kitab dengan dobtul sadar. Bagaimana menguatkan hafalannya, ilmunya yang telah tertuang dalam kitab. Dia perbaiki, dia koreksi. Jika ada kesalahan, diperbaiki. Jika ada kekurangan, dia sempurnakan dengan catatan temannya. Sesama penuntut ilmu. Itulah kerjanya para ulama dahulu. Nanti katakan sebutkan bagaimana ya... Asar para ulama dalam hal ini dalam menjaga hafalannya apa yang telah tertuliskan atau yang terhafalkan di dalam dada di dalam dada dada mereka. Ya, tayyab. Jadi ini poin yang sangat penting dari perhatian seorang penutur ilmu terhadap ilmu syariat. Mengapa kita perlu memiliki perhatian? Agar ilmu ini terjaga. Ya, alasannya karena pertama ilmu itu adalah anugerah terbesar dan anugerah terindah. Anugerah pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semata kepada seorang hamba yang merupakan anugerah teragung, termulia, anugerah yang terbesar. Dan dia adalah anugerah yang terindah. Kalau dia anugerah yang terbaik, termulia, teragung, terindah. Tentu seorang muslim harus menjaga anugerah itu. Reski tersebut. Ya kan? Dan ilmu ini anugerahnya. Dari sisi keindahan, kemuliaan, keagungan, kebesarannya. Mengalahkan anugerah-anugerah selain ilmu. Mengalahkan rezeki-rezeki lain selain rezeki ilmu. Anugerah ilmu, rezeki berupa ilmu. Mengalahkan anugerah berupa harta. Mengalahkan anugerah berupa keluarga. Dunia dan segala isinya. Terkalahkan dengan anugerah ilmu. Ya. Perhatikan <tuh> perkataan. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah hadis dari Abu Darda radhiyallahu yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal ulama warasatul anbiya dan ulama adalah pewaris para nabi wa inna al-anbiya lam yuarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu ilma faman akhadahu faqad akhadha bihafdin wafir sungguh para nabi mereka tidak mewariskan mata uang emas dan mata uang perak dinar dan dirham itu bukan warisan para nabi tapi mereka hanyalah mewariskan apa? ilmu ilmu syariat ilmu agama yang mereka wariskan. Maka barang siapa mengambil warisan ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bahagian yang sangat besar. Dan dalam hadis inilah, kata Syekh syeikh Husaynin, rahimahullah, anna al-insana al-ladhi yamunna allahu alaihi bil-ilmi, faqadamanna allahu alaihi bima huwa a'abamu minal amwali wal-banini wal-zawjati walqusuri wal marakibi wakulli syai'in kata beliau dalam syarah Ridhus Salihin, jirid 5 halaman 454 dan sesungguhnya seorang insan, seorang manusia yang Allah anugerahi kepadanya berupa ilmu berupa ilmu agama ilmu syariat maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepadanya, memberikan karunia kepadanya dengan karunia anugerah yang a'bam, yang lebih utama, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada anugerah berupa amwal, harta-harta. Ya, amwal ini masuk banyak macam emas, perak, perniagaan, perdagangan perbisnisan dan segala hal dari jenis harta dan mengalahkan pula anugerah berupa banin anugerah berupa anak-anak anak keturunan itu anugerah tapi lebih mulia anugerah ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba dan juga terkahkan dengan anugerah Ilmu itu mengalahkan anugerah Az-Zawjad Apa Az-Zawjad? Zubair? Ha? Apa? istri, Masya Allah Paham balik Az-Zawjad, istri, isteri Masya Allah Sudah balik Paling cantik Mengalahkan kecantikan istri Jelas? Tayyeb, wal kusur dan ilmu anugerahnya mengalahkan anugerah kusur, kusur abedu kusur, jama' dari kasrun istana, istana istana terkalahkan. Ya, kita tidak punya istana. Wal maraqib dan kendaraan maraqib, ini jama' kendaraan segala jenis kendaraan semua terkalahkan wa kullu dan segala sesuatu maka anugerah ilmu ini paling paling utama paling besar paling indah maka kalau dia paling indah anugerah ini paling mulia pada seorang tentunya kita harus kita harus apa? Hah? Kembar kita harus ya? jaga anugerah ilmu ini ya? Alasan kedua karena ilmu adalah Ilmu syariat adalah kunci segala kebaikan Segala kebaikan Segala kebaikan yang kita harapkan, kita inginkan Apakah kebaikan terkait dengan dunia Pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita Dan kebaikan terhadap negeri akhirat kita Kuncinya adalah dengan apa? Ilmu agama Dengan ilmu syariat Kita memperoleh segala kebaikan Apapun Betul? Betul tidak? Maka perlu dijaga ilmu ini Karena dia kun kunci Segala kebaikan Apa dalilnya? Hadis yang telah antum sering Dengarkan Mayuridillahu Bihi khairan Yufaqihu barang siapa yang Allah inginkan kepada seorang kebaikan maka Allah akan pahamkan baginya perkara agama tanda kebaikan Allah kepada seorang ketika dia dipahamkan akan agama artinya dengan ilmulah dia akan memperoleh kebaikan dengan perkara agama yang dia pahami dia akan dapat kebaikan kebaikan apa? Dalam hadis datang dalam bentuk kata tunggal Isim nakirah yang datang dalam susunan syarat May yuridillahu bihi khairan Khairan ini bermakna umum Segala jenis kebaikan Apapun kebaikannya Mutlak Cara umum Kebaikan di dunia Di alam barzah Di negeri akhirat Kebaikan pada dirinya Pada keluarganya Pada masyarakat Negaranya Itu semua dengan ilmu agama Kebaikannya Ya. ian. Tid. Dan juga berkata Syekh Utsainin rahimahullah di dalam tafsir surah Ghafir katanya beliau menafsirkan surah Ghafir di halaman ke-8 pada kita tafsirnya beliau mengatakan inna min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala alal al abdi al Kata beliau Rahimahullah sesungguhnya dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba adalah Allah menjadikan hamba itu mencintai ilmu. Ilm. Allah jadikan ilmu itu dia cintai. Itu tanda nikmat Allah kepada seseorang. Dia mencintai ilmu agama. Kenapa? Wadhalika li'anna al-ilma syar'i karena ilmu agama, ilmu syariat ini tadi alasan kita kenapa perlu dijaga. Alasannya karena ilmu syariat adalah miftah. Apa itu miftah? Kunci, kulli khair, kuncinya segala kebaikan. Seluruh kebaikan kuncinya ilmu agama. Ya. Terus. Ada perkataan yang masyhur dari perkataan Imam ash syafii rahimahullah, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Wa man arada bil ilmi." Kata Imam Syafi'i rahimahullah barang siapa menginginkan dunia maka hendaklah dia menuntut ilmu. Ya kan? Siapa ingin perkara dunia? Ya belajar. Ingin suatu dari kebaikan dunia? Belajar. Ini ilmu mencakup ilmu dunia dan ilmu agama. Waman al akhirata fa'alaihi bil ilm. Barang siapa inginkan kebaikan negeri akhirat? Tentu dengan cara ilmu dengan cara ilmu juga, dan barang siapa yang inginkan kebaikan keduanya, kebaikan dunia, dan kebaikan akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Jadi, ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Tayat, cukup dua alasan ini kita jadikan sebagai pegangan kita, ya, yang mau, mau motivasi kita, mendorong kita untuk semangat, menjaga ilmu agama, karena ada dia anugerah yang paling besar. Anugerah yang paling indah. Anugerah yang paling mulia Allah berikan. Daripada anugerah seluruh dalam dunia ini dan segala isinya. Maka kita harus jaga ilmu agama ini. Ilmu syariat. Dan dia adalah alasan kedua. Karena dia adalah kunci segala kebaikan. 6. Nah, sekarang bagaimana model-model. Bentuk penjagaan ilmu syariat. Ya, yang pertama mau tulis yang pertama mau tulis A terserah A dengan mencatatnya dengan menuliskan ilmu tersebut Nah ini jelas ya penjagaan ilmu dengan apa Mencah, mencatat enam landasan dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Al Khatib Al Baghdadi dalam kitab tarikhnya dan juga disebutkan dalam kitab taqidil ilm mengikat ilmu karikhati bagdadi juga dan juga disebutkan dalam jami' bayani ilmi wa fadlihi karima idha bar datang dari sahabat Anas bin Malik dan disahihkan Syekh al-Bani dalam silsilah hadis sahihah nomor 2026 dari seluruh jalan-jalannya dikuatkan Nabi bersabda qayyidul ilma bil kitab Kaidu al ilmah ikatlah ilmu itu dengan kitab dengan penulisan ikatlah ilmu dengan apa kitab menulis. Namp. Ini hadis dari Nabi saw dan juga terdapat dari beberapa ucapan para sahabat di antaranya sahabat Anas bin Malik sendiri annahu kana yaqulu li banihi baliyau ta'ala berkata kepada anak-anaknya ya Bunaya qayyidul ilma bil kitab Wahai anak-anakku ikatlah ilmu itu dengan kitab dengan tulisan asar ini disebutkan dalam kitab kitabul ilmi karya Abu Khaytsamah rahimahullahu ta'ala juga disebutkan dalam kitab Tabaqat Ibn Saad, Rahimahullahu Taala. Kemudian perkataan Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Dalam kitab Hilalul Aulia, beliau mengatakan, ayuhan nas Umar bin Abdul Aziz ini seorang Khalifah, Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah seorang khalifah berkata kepada manusia nas, wahai sekalian manusia qayyidun ni'ma bisyukri wa qayyidun ilma bil kitabi ini perkataan yang sangat indah dari beliau qayyidun ni'am bisyukur ikatlah nikmat-nikmat itu dengan cara mensyukurinya ikatlah maksudnya untuk menjaga nikmat ikat dengan cara bersyukur terhadap nikmat Allah agar nikmat itu terjaga dan ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian bersyukur maka sungguh saya akan tambahkan nikmat ilmu itu kepada kalian ya. ikatlah nikmat-nikmat dengan kesyukuran dan ikatlah ilmu dengan tulisan bil kitab 6 Hingga di antara ulama, maksud mereka untuk menuliskan ilmu itu agar mereka mampu menghafalkannya. Minum dengan tangan kanan. Jangan dilupa adabnya. Jadi di antara ulama, ada yang memang memaksudkan, mencatat, menulis ilmu itu untuk dihafalkan. Di antara yang ternukilkan dari Imam Abu Abdullah As-Sadafi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau. Ma sami'tu shay'an min nukatil ilmi illa qayyattuhu. Tidaklah saya mendengarkan sesuatu. Dari untayan-untayan ilmu. Kecuali saya mencatatnya. Eh, ini Siapa? Imam Abu Abdullah as-Salihahirahimahullah tidaklah suatu ilmu saya dengarkan kecuali saya mencatatnya. ya Subhanallah ini para ulama sifat mereka demikian, sifat penutur ilmu sejati seperti ini mendengarkan sesuatu yang penting dari untain ilmu catat. Wa maqayat tucean ilah hafit tuhu dan tidaklah saya mencatat mengingat sesuatu ilmu kecuali saya akan hafalkan. Nah, ini tujuannya dia. Apa yang telah dicatatkan, ya dia tuliskan, dia jaga itu ilmu di catatan-catatannya. Maksudnya untuk apa? Illah hafid tuhu. Kecuali saya akan hafalkan. Yang lebih hebat lagi di akhir perkataannya, kata beliau, wa ma hafid tu fa nasit Dan apa yang saya sudah hafalkan, saya tidak lupa lagi. Subhanallah. Apa yang saya sudah hafalkan, saya tidak lupa. Jadi tujuan dia mencatat untuk memudahkan menghafal. Karena kalau seseorang sekedar mengandalkan pendengaran tanpa mencatat, itu kurang kuat hafalannya. Lebih banyak mungkin dilupa. Ya kan? Betul tidak? Ya aku sajalah. Ya. Saya pun mengakuinya. Kita ini banyak kekurangan-kekurangan dibandingkan para ulama' Kita generasi-generasi malas. ya Jujur, kita generasi-generasi pemalas. Dibanding generasi salaf. Generasi yang penuh dengan kesungguhan. Dan mujahadah. Allah musta'an fa'ilallahil musta'ka. Hanya kepada Allah kita mengadu. Kelemahan, kekurangan, kemalasan kita. Ya. Taib, semoga dengan apa yang kita sampaikan ini, ya sedikit membakar semangat kita. Ya, untuk bisa semangat juga mencatat. Tayyip. Kemudian ada lebih hebat dari seorang ulama bernama Imam Asy'abi rahimahullah taala. Kalau ini ya. Ini dia menghafalkan ilmu dengan sekadar mendengar. ini dia mengunggulkan babtu sadar penjagaan ilmu di dada daripada waktu kitab daripada penjagaan ilmu dengan kitab disebutkan dalam kitab at-tabaqat ibnu sa'ad ya qala imam syaibri rahimahullah ma katabtu saudaa fi baydhaa qattu wa ma haddatsani ahadun bihaditsin fa ahbadtu ayyidahu alayya kata ma'asyabi rahimahullah, amir bin Surahbil rahimahullah tidaklah saya pernah menuliskan yang hitam di atas yang putih apa maksudnya itu? tidak pernah saya menorehkan yang hitam di atas yang putih apa maksudnya? tidak pernah saya menulis, karena menulis dengan tinta hitam di atas kertas yang putih ya kalau dulu, pelepah-pelepah kertas-kertas, pelepah kurma. Nah, mereka gunakan untuk menulis. Tidak seperti buku-buku sekarang. Iya. Binder-binder sekarang. Mereka dulu kesusahan. Dalam mencatat ilmu. Nah. Ini mengandalkan hafalan. Ini ada ulama seperti itu. Ulama di masa dahulu. Mengandalkan hafalan. Tidak pernah saya menorehkan yang hitam di atas yang putih. Sedikit pun. Lebih hebat lagi Kalau ia mendengarkan suatu ilmu Suatu hadis dari gurunya Satu kali hadis dia dengarkan Saya tidak senang Kalau dia ulangi kepada saya Cukup satu kali dengarkan, hafal Subhanallah Satu kali dengar hadis Hafal Bisa begitu? Berat Sulit Tapi ada ulama seperti ini Ya Ulama seperti ini ada enam karena apa? Karena mereka sudah punya memlakah. malakah, malakah ilmiah. Mereka sudah punya kemampuan malakah penguasaan jiwanya terhadap ilmu agama. Mumarasah mereka, ketekunan mereka, kedisiplinan mereka dalam menuntut ilmu, menjaga ilmu tersebut, enam. Ini ada pada masa-masa dahulu. <tuh> Tayib Kemudian berkata Al-Husayn bin Abi Talib al-Missisi. Rahimahullah. Dia mendengarkan Muhammad bin Harun al-Dimashqi. Melantunkan satu syair. Syairnya kata beliau. Al-Mahbaratun tujalisuni nahari ahabu ilaiya min unsi sadiqi fil syair pantunnya berakhiran Kof. sajaknya berakhiran Kof. semuanya Kof di belakangnya pertama nahari sungguh mahbarah tempat tinta, tinta, tinta-tinta itu yang menemani duduknya saya di siang hariku, ya. Itu lebih saya sukai daripada saya ditemani oleh hiburan kawan, sahabat, teman. Jadi kalau ada tinta di sampingnya menemani dirinya duduk di siang hari, Tinta ini lebih saya suka daripada hiburan teman-teman, kawan-kawan bercerita untuk saya menghibur saya. Lebih senang saya duduk dengan tinta di siang hari saya. Iya, itu tintanya. Kemudian warisma kagidin fil indi dan bungkusan kertas-kertas ramzah -kertas, <tutup Floyd> bungkusan kagidin ay alwarok. Bungkusan kertas-kertas, ya bungkusan kertas-kertas yang ter terbungkus, yang dari pelepah-pelepah daun dedaunan di zaman dahulu, dibungkus-bungkus untuk persiapan menulis. Di rumah saya itu lebih saya sukai, ahabu ilia daripada idlit bakiqi daripada karung-karung tepung terigu. Ya, maksudnya yang lebih dia sukai ketika dia miliki bungkusan-bungkusan kertas daripada karung-karung terigu untuk persiapan bahan makanan. Nampak. Kemudian di bait terakhir, walatumatu alimin fil khaddi minni dan tamparan seorang alim, guru, tamparan seorang alim di pipiku, eh, tamparannya, gurunya, di pipi dia, aladdu ilayya, itu lebih lezat bagi saya. Lebih lezat daripada minum minuman rahiqo. Rahiq itu minuman paling lezat dari sari bunga ini ibaratnya apa, bagaimanapun kerasnya, didikan seorang pengajar, seorang guru kepada saya, hingga dia menampar, itu kan ibarat saja. Bukan harus menjadi kenyataan, tapi ini ibarat dalam pantun saja, menggambarkan apa, menggambarkan bagaimana ya perhatian dia untuk menimba ilmu kepada seorang guru, walaupun keras caranya guru itu harus memukul dia, itu lebih saya senang daripada minum minuman lezat. Daripada teh poci. Dan semisalnya. Ya. paham Jadi sabar. Kalau guru harus memukul anda. Sabar. Anggap itu pukulan apa? Ya. Tapi. Lebih, lebih lezat daripada minuman-minuman paling lezat. Ini disebutkan oleh imam. al Khotib al Baghdadi dalam jami bayan ilm al jami' karya beliau. Tayib. Naam. rahimahumullah taala jami'an. Dan kita sering dengar ya bait syair yang masyhur al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyuraka bil hibalil wathiqah. Fa minal maha fainal fabina hamaqati anta sidaghazalatan وَتَتْرُكَهَا <طَالِقَة> Ada itu pernah di, tertulis di buku di mana? Di meja-meja kalian itu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. ya Kenapa? Karena al-ilmu itu ibaratnya seperti sayidun, buruan. Ilmu itu buruan. Dan menulisnya adalah ikatan buruan itu. Menulis ilmu itu ikatannya untuk memburu-buruan, perlu ikatan kan? maka tulisan, menulis, itulah ikatan untuk buruan itu. Karena ilmu diibaratkan dengan suatu buruan. Ikatlah buruanmu dengan tali-tali yang kuat. Maksudnya, tulislah ilmumu, tulislah, mencatatlah, catatlah ilmumu di catatan-catatan dengan penuh perhatian. ya Fa minal hamaqah, karena sungguh dari kebodohan, engkau membiarkan, Engkau berburu satu kijang Tashidah ghozalatan Engkau berburu kijang Lantas kamu membiarkannya Di antara manusia Terlepas ikatannya Itu kan bentuk kebodohan Kamu sudah capek-capek kejar Kijang tangkap Terus biarkan, biarkan di tengah manusia Terlepas tanpa ikatan Kan bodoh Harusnya apa? Diikat itu juga ilmu kita sudah dengar ilmu, dengar pengajian, dengar nasihat seorang ulama, dibiarkan itu buruan pergi. tidak diikat, maka kita biarkan kijangnya lari. Itu ibaratnya. Paham ya? Yang disebutkan di dalam diwan Imam Asyafi'i As rahimahullah ta'ala. Dan sangat banyak dari perkataan-perkataan para ulama seputar semangat mereka di dalam mencatat ilmu. Iya. Sampai-sampai. Ya. kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, "Idza sami'ta <tutup> syai'an, fa'ktubhu walau fil ha'iti." Jika kamu dengan sesuatu dari ilmu, tulislah walaupun di ditem ditembok. Walaupun di mana? Di tembok. Tapi jangan di sini ya. <tutup> Ini ibarat para ulama dahulu, kalau Tidak ada tempat mencatat sesuatu, bisa cuma dicatat di tembok, ya dicatat di situ minta izin punggungnya, temannya di depan di bajunya, tulis catatan di punggung bajunya tulis di situ paham? tayyid, karena apa pentingnya mencatat ilmu agama <tuh> ini A B apa itu B? dari apa ini perkara B? yang kedua ah? Dari metode, cara-cara penjagaan ilmu. Enam. Yang kedua, dengan rajin mudaqarah. Rajin mengulang-ulang. Rajin apa? Mengulang-ulang pelajaran ilmu. Sayyid. Dan ini juga terdapat banyak asar. Dari para ulama dahulu. Tentang pentingnya muda karoh. Mula ulang pencatatan ilmu agama iya saking hebatnya mereka mereka mampu mudaqarah mengulang-ulang ilmu itu di waktu yang sangat panjang mudaqarah dengan kawan ini penting mudaqarah saling bertukar faidah dengan kawan sesama penuntut ilmu. Ya, disebutkan dalam Sunan Ad-Daribi di muqaddimah beliau bab mudakaratul ilmu bab mengulang-ulang ilmu. Dari Al-Qaqa bin Yazid dan kawannya bernama Mudhirah. Rahimahumullah jami'an. Mereka Idza sallu al-isya al-akhirah apa mereka apabila mereka telah selesai dari solat isya solat malam setelah salat isya jalasu fil fiqhi maka mereka duduk untuk mudakarah mengulang-ulang ilmunya di dalam masalah fikih falam yufarriqu bainahum illa adhanus subh tidak ada yang memecah Perkumpulan duduknya mereka Untuk mengulang ilmu agama Kecuali yang memecahkan mereka Untuk berpisah adalah Adan subuh Artinya duduknya mereka Dari isya Sampai kapan Subuh baru selesai Bubar majelis Itu lama ya, ya. Siap nah Kita ndak ya Mau selesai Tayyip ini ulama dahulu, setelah salat isya mereka duduk. Meroja'ah hafalannya hingga masuk waktu fajar. Enam. Dan terdapat dari masa Rasulullah SAW, semangat para sahabat. Itu mengambil ilmu kepada Nabi SAW. Sebutkan dalam hadis dekat imam muslim. Di dalam kitab ul-fitan tentang asyratus saah tentang tanda-tanda hari kiamat Imam Muslim membawakan satu hadis dari Amr bin Akhtab radhiyallahu taala kata beliau shalla binna Rasulullah SAW al fajr Nabi sallallahu salat kepada kami salat subuh salat fajar mengimami kami setelah salat fajar sa'id al mimbar beliau naik ke atas mimbar فَخَطَبَنَا hatta حَبَرَتِ الظُّهُرُ Maka beliau berkhutbah kepada kami Hingga tiba hadir masuk waktu duhur فَنَزَلَ فَصَلَّ Maka beliau turun dari mimbar dan menegakkan solat duhur Berapa jam itu? Hah? Ya anggaplah mungkin 7 jam Ya, 6 atau 7 jam. Nabi menyampaikan ilmu, sahabat duduk hingga zuhur. Setelah salat zuhur, apa yang terjadi? Famma sa'ilal mimbar. Kemudian Nabi kemudian naik lagi mimbar. Fa Nabi kemudian berkhotbah kembali. Hatta hafratil asr, hingga masuk waktu asar. Hingga masuk asar. Famanazal fa Kemudian beliau turun dari mimbar salat asar. Setelah salat asar pulang eh lonomanre jolo. Dek, tidak perlu makan siang. Summasailal mimbar fa khathabana. Nabi kemudian berkhutbah lagi setelah salat asar hatta gharabatis syams hingga terbenam matahari. Ya dari subuh hingga matahari. Ibaratnya puasa. Eh, dari fajar hingga terbenam matahari. 6 itu ilmu terus disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat fa akhbarana maka Nabi sampaikan itu dari fajar hingga maghrib bima dari apa yang telah terdahulu terjadi, perkara yang telah terjadi di masa lalu, wa kain dan apa-apa yang akan terjadi di masa datang hingga teganya hari kiamat boleh menyampaikan perihal tentang peristiwa hari kiamat sangat banyak peristiwa, -peristiwa hari kiamat makanya Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam penyebutan asyratus sa'ah tanda-tanda hari kiamat yang nabi sudah sampaikan lantas kesimpulan dari ilmu yang disampaikan kata sahabat ini fa'a'lamuna maka orang yang paling berilmu antara kami kata para sahabat orang yang paling berilmunya diantara kami adalah orang yang paling hafal apa yang nabi sampaikan nah siapa yang paling hafal apa yang nabi sampaikan dari subuh hingga maghrib Itulah orang yang paling berilmu. Berarti perlu apa? Perlu semangat menghafal. Enam. Dari bentuknya diantaranya ke roh. Mungkin perkara ini sudah pernah berulang. Tapi Nabi sampaikan lagi. Berulang. Perkara keimanan. Perkara negeri akhirat. Untuk menguatkan keimanan para sahabat. Menguatkan kecintaan mereka pada negeri akhirat. Iya. Ini semangat di masa Rasulullah Alaihi s.a.w. Ayat. Ila hunna naptib alqadar insyaallah taala kita anjurkan pertemuan selanjutnya masih ada metode metode jalan-jalan yang lain dari perjalanan ilmu agama ila hunna subhanak walhamdik asyrad la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh